Hai semuanya Kelompok kami akan menjelaskan tentang sebuah topik yang cukup menarik yaitu fenomena Black Pit dalam media sosial Facebook di Belanda Pada poin pertama yakni tentang Latar belakang munculnya black pit ini. Di sini saya ingin mencoba menguraikan e, pertama pengertian sejarah dan kemudian e, awal perdebatan tentang munculnya black pit ini dan e, per, dan konflik di, ma, di media sosial di Belanda. Black pit e, itu e, berasal dari bahasa Belanda, zwarte tepit. Pada, pada awalnya zuar tepit ini berarti pembantu sinterklas yang biasanya diadakan pada masa Pranatal di Belanda Black Pit ini digambarkan dengan sosok figur yang berkulit hitam dan e, bersifat nakal dan e, bersifat seperti kekanak-kanakan pada umumnya akan tetapi sekalipun ini sudah menjadi tradisi pada umumnya di Belanda Kehadiran Blackbeet ini pada sekitaran tahun 1950-an itu mulai menuai perdebatan. Perdebatannya itu, eh, mengapa si Blackbeet ini harus berkulit hitam. Dan eh, pada saat itu juga, kulit hitam itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang eh, nakal, dan eh, pokoknya yang berkonotasi negatif kemudian pada tahun 2020 bertepatan dengan bertepatan dengan tewasnya George Floyd si Pit ini uh, kembali mencuat di hadapan publik tepatnya uh, pada tahun 2020 dan dan kemudian Facebook juga menindaklanjuti uh, isu ini dengan upaya Facebook yaitu uh, menghapus konten-konten yang berhubungan dengan Blackbird ini. Kemudian aksi-aksi uh, penolakan terhadap Blackbird ini sekalipun terus uh, mencuat uh, ada beberapa golongan yang tetap uh, menyetujui berdasarkan tradisi gitu. kemudian pada poin-poin berikutnya kami ingin mempresentasikan isu Black Pit ini terhadap kegiatan bermedia, bermedia sosial khususnya Facebook di Belanda jadi saya akan melanjutkan mengenai penelitian-penelitian dahulu yang pernah mengangkat tentang uh, fenomena Black Pit di Belanda Dalam artikel berjudul The Dark Side of Swarte pit, A Misunderstood Tradition of Racism in Disguise A Legal Analysis Karya kun Lemmens uh, Dalam artikel ini menjelaskan tentang Perdebatan Pit Hitam yang mulai naik ketika tahun 2011 Dalam demonstrasi di Dordrecht, yang memprotes Sinterklas Parade di sana Nah, di tahun yang sama itu Asosiasi Sinterklas Belanda Mengajukan tradisi perayaan Sinterklas Kepada PBB, agar terdaftar Dalam Intangible Cultural Heritage Of Humanity oleh UNESCO Masalahnya, pemerintah Belanda sendiri Tidak pernah mengajukan uh, Tradisi tersebut Ke UNESCO, ditambah lagi Sebenarnya tradisi Sinterklas Dalam edan pit hitam Tidak disertakan dalam daftar nasional Belanda sehingga PBB pun mempertanyakan kepada Belanda bagaimana kepastian terkait pengajuan tradisi tersebut dalam artikel ini disebutkan bahwa masyarakat yang ingin mempertahankan tradisi pit hitam bersaksi bahwa tradisi ini sama sekali tidak bermaksud membawa pesan rasis terhadap orang-orang kulit hitam mereka juga menilai bahwa penggambaran dan pemaknaan pit hitam pada dasarnya sudah berubah menjadi sosok yang bukan sekedar lagi suruhan sinterklas, melainkan juga dapat menghibur anak-anak. Di sisi lain, masyarakat yang anti pit hitam menegaskan bahwa penampilan pit hitam itu sendiri rawan menjadi stereotip terhadap rasisme, khususnya terhadap orang kulit hitam. Artikel kedua berjudul Race and the Pitfalls of Emotional Democracy: Primary School and the Critic of Black Pit in the Netherlands karya Gonders and Chauvin fokus pembahasannya adalah bagaimana sekolah-sekolah Belanda menyikapi kritik terhadap tradisi pit hitam dan apakah mereka ikut mengubah perakian tersebut atau tidak dalam hal ini mereka memilih sekolah-sekolah di kota Amsterdam karena di kota ini kritik anti pit hitam tergolong tinggi hasil dari penelitian ini ...menunjukkan bahwa sebagian sekolah di Amsterdam tidak mengubah perayaan pit hitam. Sedangkan sebagiannya e, memiliki inisiatif untuk mengubahnya. Untuk sekolah-sekolah yang memilih mempertahankan tradisi pit hitam... E, ...karena mereka e, memahami bahwa anak-anak itu... Mm, ...belum memiliki kapasitas dalam mengerti rasisme dan perbudakan sehingga lebih baik apa yang menjadi kepentingan e, bagi orang dewasa e, sebaiknya tidak melibatkan anak-anak kemudian alasan lainnya adalah karena para wali murid tidak memandang tradisi peti hitam sebagai simbol rasisme dan sebagian juga menuntut agar pihak sekolah tidak mengubah tradisi sedangkan bagi sekolah yang ingin mengubah tradisi karena adanya tuntutan dari para wali murid agar pihak sekolah ikut merubah tradisi pit hitam, seperti itu. Kemudian artikel terakhir berjudul Facebook Frame Portraying the Role of Social Media in Activism, ditulis oleh Azi Levon. E, secara garis besar artikel ini membahas tentang Facebook sebagai alat politik dan pergerakan yang mudah dijangkau oleh siapapun karena berbagai fitur di dalamnya yang cocok secara logistik. Dan perencanaan aksi kampanye untuk kampanye-kampanye Black Pit itu seperti yang ada di topik kali ini ya, itu banyak dilakukan di grup-grup Facebook dan Instagram misal kalau di grup Facebook ini ada di Cuartepit Love Facebook dalam the face lalu ada grup Sinterklas Cuartepit Actox and Figurati sama Du Cuartepit Need in the Band lalu juga selain grup, itu ada lewat Fanspage Fanspage Facebook Misal kayak the mark, sound the gags, the black pit is racism, dan support the Netherlands in fighting bad, fighting black pit or blackface. Untuk Facebook ini, sasaran pelarangan mereka adalah grup yang pro terhadap black pit karena sudah jelas ya, karena mereka pro black pit, mereka mendukung black pit, maka itu sama artinya dengan mengajak banyak orang untuk mendukung adanya black pit, gitu. Sedangkan grup dan fanspage yang kontra, itu bisa dibilang tidak begitu dipermasalahkan sama Facebook, karena ya mereka sudah jelas menentang adanya memang mempengaruhi orang juga untuk tidak mendukung adanya Pit gitu. Dan ini tidak terbatas di Facebook, ya, tapi juga di media sosial miliknya Facebook juga, yaitu Instagram. Akun-akun Instagram yang tentang black pit itu ada sebenarnya ada tiga yang pertama cost of pit, get rid, get rid of swarte pit, sama swarte pit net. kalau yang Eindhoven canhead itu dia lebih ke isu-isu dari seluruh dunia khususnya ada juga yang isu racism dan black pit juga dibahas di situ. Untuk selanjutnya ini ada contoh dari screenshot ya. Yang paling kiri itu adalah contoh grup Swartet Piet Love Facebook Kinderfest. Yang mana sampai sekarang sebenarnya masih aktif. Akun yang bisa teman-teman lihat di situ. Itu namanya Gerrit Raktop kalau nggak salah. Itu sampai kemarin-kemarin masih aktif dalam menyewakan pro black pit ya. Kendak festivalnya nantinya adalah festival anak-anak sehingga mereka berpikir bahwa black pit itu ya festival untuk anak-anak gitu, bukan sesuatu yang berbahaya. Lalu untuk yang tengah itu, cewek tepit net itu dia fokusnya ke black pitnya doang, sama yang paling kanan itu yang end hovenkan head itu ya, yang tadi saya bilang tidak fokusnya hanya black pit doang dan ini di screenshotan yang saya post ini yang kebetulan membahas tentang black pit gitu di sini bisa dilihat bahwa maskotnya black pit ini itu adalah anak-anak yang warna kulitnya tuh bahkan bukan warna hitam. gitu yang warnanya itu cuman satu dan itu bukan hitam banget sih lebih ke coklat ya itu saya pikir itu sebagai bentuk kampanye mereka bahwa Black pit hitam itu nggak benar gitu. Ya ya Blackpit itu kayak gini gitu loh. Sekedar orang dikasih semacam bubuk atau krim warna hitam di mukanya, ya udah gitu aja gitu. gak usah sam sampai full di warna hitam gitu. Untuk selanjutnya pemberitaan Blackpit di media massa ini saya mengambil empat contoh ya, yang pertama Arrival of Sinterklaas Minor protest Against Helper of The Pit or Black Pit, di kanal YouTube AP Archive. Yang kedua Dutch PM Change Stance on Black Pit, tadi itu ya Dutch PM nya Mark Rutte yang mana dipost di kanal YouTube Reuters. Yang ketiga, Nomor Black Face, Black Pit Edition Device in the Netherlands, di kanal YouTube Bloomberg Critic Now. Dan terakhir, kontroversi over Christmas character, Pete Sparks, Protest, in Native Clans, di kanal Youtube Arti News. Perbedaan dengan media sosial adalah, kalau media sosial dia fokusnya ke kampanye yang dilakukan oleh pihak-pihak entah yang pro atau kontra. Sedangkan media massa tentunya, karena mereka harus secara etika mengambil stance yang netral, mereka tidak memposting berita-berita ini, dengan tujuan untuk mengkampanyekan, untuk mempengaruhi orang tapi ya untuk menggambarkan seperti apa sih pro kontra yang sedang terjadi gitu lebih untuk mengedukasi masyarakat untuk mengajak masyarakat berpendapat bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini apakah kalian pro atau kontra, itu terserah kalian yang penting masyarakat tahu bahwa aktualnya itu seperti ini gitu cuplikan beritanya di Bloomberg itu ya di berita yang nomor blackface itu ya di sini diperlihatkan seperti apa ya, cuplikan dari black Pit di acara di Belanda gitu dan juga diberitakan pendapat orang-orang terkait dengan fenomena ini dengan begitu kita bisa memahami bahwa fenomena black pit ini sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan ya meskipun Facebook sudah mengeluarkan kebijakan untuk melarangnya di media sosial mereka yaitu Facebook sendiri dan Instagram dan juga masih aktifnya pemberitaan pemberitaan oleh media massa merupakan bukti bahwa isu rasisme di black pit ini mungkin akan bertahan lama dan entah kapan bisa selesainya. oke sekian penjelasan dari kelompok kami semoga semuanya kalian suka salam